Ini nasi goreng, ya. karena tadi barusan ada orang yang meninggal. Kita dapat ah, <tuk> percobaan oh, ya, oh, ya. pertama: satu, dua, tiga action. Ya, kan? Mau kameramen, ya, tampak, udah gila ya. <tuk> Uh, ya, ya, saya sudah di lokasi dengan bersama Oh, saya ngapain kayak nyempil semua di sini ya Udah ulang, ula, dari didik, dari didik, lu gila gak ada ke didik Udah, ya, dengan saya di lokasi ini dengan bersama narasumber kita <tune> yeah, Darah <tune> yeah, sumber kita hari ini Ya, bapak, apa pendapatan tentang cara tabungan yang ada di takut Apa kita ini? Mabingana Ya, seperti itulah darah sumber kita hari ini kita lanjut ke acara kita sambung ke kedua yang ini oh sepertinya narasumber kedua kita tidak mau bicara ya kita lanjut ke Ki, gimana tadi korban gempanya? Amankah? Rumah <bcard> saya Tiga, empat, lima, <king> enam. Kita melihat di sini Bapak Dwichi, presenter, lagi joget, Rangga, Zura. nggak punya HP, HP Enggak nanya. di situ. Tuh. Eh enggak situ. Noh, ngediriye Enggak ada gunanya, do. <muluh> ini ada kerjaan, Dok. Yang ini nggak usah lah. Yang duduk-duduk usah lah, ya, ya, kan. ya Tapi berdiri gimana? Berdirinya gimana? <muluh> nah. eh, kita... <muluh> Saya kan kamu ngapain? Saya saya jadi Kamen Rider. Aneh, cok. Woi, cok. Lihat. Guys, guys, penemuan fenomena. Penemuan fenomena. Kiki, sini, Kiki. Kiki, Penemuan fenomena, Kiki. Penemuan fenomena. Penemuan fenomena, Kiki. Oh, my God. Wow. Sangat epic sekali. Ini oh, ini epic sekali, guys. Oh, my God. Zaman Pesci, kan? Sangat-sangat ingin merubah saya menjadi Kamen Rider. <tuk> Dari zaman Pesci ya ini, ya. Shhh. Shhh. Henshin. Yuk. Yee. Biar agak keren. Bagi, kita pasangin lah. Tidak ada kursi, ya, gitu? Tuh mundur mundur mundur gue depan. Bang. Oh pengantin. Diri, pengantin, salam pengantin. Mbak, nanti malam malam pertama di mana? Honeymoon di mana, Bang? Di bulan. Oh, di bulan. Kakak moen di mana, Bang? Kakak moennya di mana, Honeymoon? Matahari, matahari. Dah, selamat di kelas kanan. Masih-masih, jangan lupa. Masih-masih, Sesi buka pintu kelas. Sesi buka. Aku mau, aku mau naga warna merah. Naga warna merah dari bulan yang bisa. Sumpah. Di Hamja. Jadi gue habis sholat, zuhur, jadi orang-orang pada masjid semua, masjid dekat dekat situ jadi gue mm mau -hmm. jadi kami tuh dibagi empat kelompok buat ujian akhir ujian akhirnya namanya project project tuh kayak orang ujian di sini skripsi terakhir jadi beda kelompok, beda kerjaan kayak tadi si Duji kerjanya yang video informatif terus si kelompoknya Raffi gue gak tahu sama kelompoknya si siapa ya kelompok Air Raider gue juga gak tau eh Raider gue gak salah desain jadi kalau kelompok gue yang benja yang ini itu tuh Buat podcast, jadi kami rundingin. masalahnya tinggal lebih minggu lagi. Orang ujian, jadi mereka sholat di situ. itu baru siap, baru siap sholat. Eh, hey, aing ngevlog cuy, bikin mana? <tuk> bikin sholat, jelas lah sih. lah gua lagi menjelaskan ke pemirsa. Iya sih, cara bengkelnya gua tau. Gua ngomong sama kamera itu. Eh, satu kamera tuh kayak ibaratkan seribu penonton. Iya, <tuk> iya, iya, kan? Benar kan? Iya kan? Benar kan? kalau biar ya, gua banyak. Mari kita runtur eh runtur enggak runtur apa? School tour Ada kelas 12. Kelas kelas, eh, kelas 12 belas nah, banyak. Terus ini kelas kami. Nia. Nah, ini viewnya nya Kodai luar. Banyak no, kita tunggu ortu di sini. berdiri panjang. Bapakku mana? Eh, itu bapakmu. Oh, enggak ya. Gak ada bapak kalian sini. Uh, hujan, Bray. Oke, ada kelas 10. Kayak itu. Terjadi nah. terjadi Kelas 21, 21, 21, 21. Ini kelas 11.4 dan kelas 11 IPS. Ini Marsi lu. Eh, coba! Nah, ini mereka berkawan. gua interview dulu. Nah, lu dulu. Jadi di project lu, lu buat apa? Uh, saya sedang membuat iklan Sprite. Lu apa? Lu apa? Lu apa? Saya lagi bikin proyek, proyek promosi. Tentang? Tentang iklan. Koperasi kita. Kapan anda akan membuatnya? Tentang depan lah ya. Jadi terima kasih atas berita siklo. for information di sini kan aslinya kantin Tongkrongan anak, -anak nih dulu pasti SMP. Uh, sekarang sekarang apa, Bang? Dihancurkan. Jadi sedih ya. Bedi, ya? Bedi. Jadi sekarang jadi ini tempat apa, Bang? Jadi dulu kan di sini kantin. Ya, kantinnya itu jadi di, di situ tuh kan tempat anak SMK, di situ orang parkir motor. Uh, sekarang uh, katanya orang Kami tidak memiliki kantin Katanya mereka jadi, mau kan balapan, Tuhan, ya? buat bantuan. Katanya mereka mau buat SD SD sampai lima lantai katanya ada SD TK nyambung semua di sini. Dan SMP juga enak ya. Proyek gede, Guys. Ini kelas 12, belas eh, kelas belas Ah, nih. Tuh Marcelo anjing oh, Marcelo. Oh, ya Bapak Marcelo di sini kelasnya boleh review. Jadi kita buka. Nah, ini kelasnya berantakan. Halo, Guys, ya. Anjir, kayak lu yang punya kamera ya. Oh, ini kelompok lu. siapa nama? Enggak kenal. Makasih. enggak kenal, dong. Ani ah, siapa nama? Nama lo. Nggak kenal. Iya makasih nih. Ya makasih. Ini... Ya, nggak makasih. makasih, nggak ada. Orang bisu semua, nggak ada bicara lo. Lagi lihat Ini Lagi, lagi cari inspirasi guys ya. Si Rafi seperti biasa ganggu cewek guys ya. Biki baru datang guys, guys Biki baru datang. Kiki, kiki, kiki, kiki. Oh my God! Oh my Guys Iya si Rafi pengen jajan lapar Itu kenapa perutnya gede? lihatlah bapak bentar kali ini. Yo oh, WhatsApp bro. Dengan rambut dengan rambut cincamnya kali ini ya guys ya. Iya. Ya. Tengah nih, Pak Wah. Wow. Belah tengah di bosing gold Selamat bekerja. Orang-orang udah pada balik semua. Oh, Pak, oh, iya, iya. selamat bekerja, Pak. Oh, iya, iya, iya, iya. Ini tetap anak ya, kecil. deh. <tuk> Aduh, ulang lagi, ulang lagi. Dia udah jalan nih gede. Kok dia enggak datang? nih. <tuk> ada apa? gak Kader Tiga. Akhirnya mereka kerja. Ini juga kerja buat dialog, mikirin dialog. Ini nggak tahu kerja dia apa sekarang. Ini juga nggak tahu kerjanya. Dan saya tidak tahu kerja saya apa.